kita tutup lagi biar bumbunya lebih meresap Halo Halo Halo Halo apa kabar sahabat ketemu lagi dengan Paman Dublang Far. kali ini Paman akan membuat resep masakan yaitu ati ampela bumbu kecap terima kasih anda sudah mampir ke channel saya terima kasih atas dukungan anda jangan lupa untuk like comment dan subscribe yuk kita simak tutorialnya seperti apa Bahan-bahannya adalah yang pertama, 10 ati ayam, 1 potong lengkuas, 1 potong jahe merah, 4 siung bawang putih, 3 lembar daun salam, 1 butir bawang bombay lengkuas dipotong-potong, demikian juga jahe merahnya dipotong. Bawang bombay dihaluskan Bawang putih juga dihaluskan Langkah pertama kita panaskan minyak Apinya jangan terlalu besar Nah minyaknya sudah mulai panas Kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan kita aduk-aduk biar matangnya rata kita aduk-aduk sampai tercium bau harum lalu kita masukkan eh, potongan bawang bombay, kita aduk lagi sampai bawang bombaynya nanti menjadi lemas. Nah ini bawang bombaynya sudah mulai lemas sudah mulai tercium bau harum. Kita masukkan potongan lengkuas, jahe dan daun salam. Lalu kita masukkan bahan utamanya, yaitu hati ayam. Kita aduk biar tercampur dengan bumbunya. Kita tunggu sampai warnanya mulai sedikit gelap Kita aduk lagi Lalu kita masukkan air, segelas air. Kita aduk lagi. Apinya kita besarkan sedikit Kita tambahkan Satu sendok gula pasir Kita tambahkan garam secukupnya Kita aduk lagi kita masukkan bubuk kelada secukupnya sesuai dengan selera Anda kalau Anda ingin lebih pedas bisa lebih banyak lalu kita aduk lalu kita tutup kita biarkan sampai 10 menit setelah 10 menit, kita buka. Wow, baunya sedap sekali. Setelah hati ampelannya berwarna kecoklatan, kita masukkan kecap. Saya di sini pakai kecap ini supaya warnanya lebih mantap lalu kita aduk lagi kita tutup lagi biar bumbunya lebih meresap. Nah setelah kuahnya mengental, ati ampela siap untuk dihidangkan. Ini dia ati ampela bumbu kecap sudah siap untuk disantap. Selamat mencoba. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya.